Nama-nama keturunan iblis dan tugasnya. 1. Al-Shabru. Makhluk satu ini selalu berurusan dengan segala bentuk cobaan yang menimpa manusia. Setiap kali manusia mendapatkan cobaan akan dibuatnya galau dan tidak sabar menerimanya. 2. Al-Awar, bertugas di bidang tindak asusila. Cucu iblis inilah yang mengajak manusia melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis. 3. Al-Saud, bekerja di bagian pemberitaan. Ia berperan meracuni sebuah berita dengan penuh kedustaan. 4. al dasim berperan menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. 5. Al-Zalambur, yang membuat para pebisnis di pasar rentan melakukan tindak penipuan dan kecurangan dalam bertransaksi. 6. al bertugas mengganggu urusan bersuci manusia. Setiap manusia dibuatnya selalu ragu-ragu dan was-was saat berwudu. 7. Al-Hanzab, anak iblis satu ini secara khusus mengganggu sholatnya manusia. Anak cucu Adam dibuatnya malas sholat, melanggar etika sholat,